modal 25 B3000 langsung turbo 50 oke dapat kali 15 kali 15 ini mantep nih awal-awal langsung disambut kali-kali gini -kali nih. Jiwayo, yuk bisa yuk PCC, PCC, PCC, PCC, PCC, PCC, PCC, PCC, PCC, PCC, PCC, PCC, PCC, PCC, PCC, PCC, PCC, dia sekitarnya, ya guys, ya mantap, gila. Sekedar yang pertama untuk gratisan, semoga keisinya, walaupun gratisan, jangan terlalu banyak. <gif> Oke, kali lima yang connect di pertama ini biasanya sih, misi dari kali lima, tapi ya, tahu ini siang teman-teman. Nah, kali tiga konek kumpul-kumpul peralatan tuli ya, kisi ya, santuy, tahu nah, Yang penting peralatannya kumpul-kumpul. Oke. Okay. Dong, kuningnya harusnya bisa turun, tuh Kalau pecah sih, tapi nggak besar Tidak berkata lain, ini dia pengganti nice hai, hai, hai, hai, oke, sudah lebih 600an jangan terburu-buru untuk naikkan bed kawan santuy kalem tetap di bed 3000 merendah hati untuk meroh <tosmals> tapi ya nggak apa -apa lah kalau seandainya dari teman-teman yang ingin mencobalah naikkan bed papa apa sendiri <SILENCIA> <SILENCIA> Siapa tahu dapat max Oh iya oh, Bulan ini saya belum dapat max Dan dapat skater lagi Skater yang lebih Akankah ini bertanda Skater manja Atau CP Biasanya agak ragu sih, soalnya udah misi dari yang pertama. Kalau skater yang pertama nggak misi, ya bisa diharapkan nampak sedih. Oke kali dua di sini, yang pertama kali nyangkut. Oke, oke, oke. oke. guys Jadi 20 sek ini sampai ditaisinya kali dua doang yang terkumpul. anjing Iya, beneran dong kali dua, duang? <tuh>. Para sini. parah si uus. Si uus para ya guys ya lihat-lihat hmm, tuh lihat tuh hijau kalau mau Dan, hmm. pengen ku gedik ini kepalanya Aduh iya kakek legend masa edi nah, hi, tinggal satu spin las yuk bisa yuk last spin Ya, subhanallah, nggak bawa palang, enggak terlalu berharap juga saya. Soalnya yang pertama tadi udah ngisi Apakah saya lagi Oh tidak, tentunya. Nanti ke enak, teman. kali 3 nyangkut dong, mantap. Ijo birunya kurang satu. Oke okay, habis 50 turbo ganti 50 puluh ya ya. Okay, siap. Gantian nah. Siapa tahu kuenya kiri. Oke okay, nah dan nya ini ada kali 6 itu gagal, gagal oke okay, santuy Belum nampak apa-apa, ya. Oh, ya. terima kasih teman-teman yang sudah nonton di channel Aspirasi ini, dan terima kasih untuk supportnya yang dengan cara like, share, dan komen. Pastinya jangan lupa untuk di-subscribe, ya, bosku, untuk channel Aspirasi gacok School. jadi di sini dapat sekitar mantap jiwa kali dua yang baru. Karena konek angkankah kejadian tadi? Beruang kembali? Oh enggak dong, enggak dong. Masa berulang kembali terakhir yang ketiga dari si pasti. Oke habis dipuji mau lusong dong, ganteng nganteng nggak bohong cincinnya <guluh> ya nggak mau turun dong oke okay, itu konek tuh dapet itu nggak mau nekdi oke okay, ini kali dua kelas kaca biru oke okay merah kelima, nice cincin wih hmm. mahkota dong mahkota masa nggak mau turun tuh nah pastilah petirnya juga lumayan banyak okay, siap berapa tuits 14 manis pak nice nice hmm <tuh> Oke. Okay. Oke, okay, naik lagi. Ih, <S knos> hmm, banyak nih. Ketemu lagi ya nih. Jadi peti-peti. Nah, itu dia. Oke okay lah bosku terima kasih. Jumpa lagi di konten selanjutnya. Dadah.